Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-2 dari 10 film India Kerajaan. Sekarang saatnya kita bahas posisi 3-4. 3. Jodha Akbar, 2008 Jodha Akbar adalah film yang disutradarai oleh Ashutosh Gowariker. Film ini dibintangi oleh Ritik Rosan yang berperan sebagai Jalaluddin Muhammad Akbar dan Aishwarya Rai yang berperan sebagai Rajkumari Jodha Bai. Film ini sendiri berfokus pada pernikahan yang mengandung unsur politis. Raja Barmal, ayah dari Joda, menawarkan Joda pada Akbar dengan tujuan untuk menghindari peperangan dengan kerajaan Mughal. Kehadiran Joda ternyata tidak disenangi oleh Maham Anga, sang ibu asuh Akbar. Maham Anga ini yang membuat perpecahan sehingga membuat Joda harus kembali ke istananya. Pada akhirnya, Joda harus membujuk kembali Akbar dan menenangkan hatinya. 4. Bajirao Mastani 2015, Bajirao Mastani adalah film yang disutradarai oleh Sanjay Lila Bansali, sutradara Bollywood yang terkenal dengan berbagai karyanya yang bagus. Film ini juga dibintangi oleh deretan artis ternama sebut saja Ranversing sebagai Bajirao I, Dipika Padukone sebagai Mastani, dan Priyanka Chopra yang berperan sebagai Kasibai. Film ini tidak hanya fokus pada soal peperangan dan kerajaan, tetapi hubungan keluarga dan pernikahan yang terbentur dengan perbedaan budaya dan agama. Bai Jaro, seorang perdana menteri Kerajaan Maratha, didatangi oleh Matani yang meminta untuk menyelamatkan kerajaan kecilnya. Kegigihan Mastani membuat Bajirao menikahi Mastani, padahal Bajirao sudah memiliki istri bernama Kasibai. Kehadiran Mastani membawa pertentangan tersendiri di keluarga Bajirao terlebih karena Mastani memiliki budaya dan agama yang berbeda dengan Bajirao. Konflik-konflik inilah yang kemudian mewarnai film dengan durasi 158 menit menjadi menarik dan bisa dibilang film ini adalah salah satu film India terbaik tentang kerajaan. Sekian video tentang 10 film India kerajaan ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.